kedua orang Sunda suku terkecil yang murtad target mereka di sana makanya mereka injer apa Sukabumi Cianjur Ciamis saya sampai Sukabumi Selatan Pak sudah berdiri sekarang Lembah Karmel pusat Katolik terbesar di Asia saya sudah masuk itu masuk di stop Bapak sah Abdi Mas orang dari mana dari Jakarta dengar situ morang dikiranya saya pendeta bebas masuk kita bawa ini ke mana? Saya bilang. Badeka luhur. Sabar orang. Tilurang. Saya bilang. Dari mana tuh Pak? Abdi mana dari Jakarta. Mendengar situ orang. Oh bangga bangga bangga. Abdi. Keluhur. Bapak tahu itu. Bukan jatilur Pak. Kaluhur Naik ke atas. Gitu ya. Sampai di sana. Subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, Gereja besar. Lebih besar dari gereja katedral. Di situlah saya tanya. Berapa banyak Sunda yang dimurtadkan. Langkah foto-foto dokumen saya simpan terbang saya ke Palembang Pak berdiri lagi di sana sub hanya 7 kilometer dari UNSRI universitas Sriwijaya sekolah Alkitab Palembang sebab seluas 15 hektar Bapak dari mana dari Jakarta oh iya Bapak semua orang pimpinannya ternyata seorang batang juga sinaga naga saya tanya udah berapa lama berdiri udah 15 tahun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 Bengkulu Utara sudah satu, satu desa masuk Kristen saya ketemu Alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta saya ngomong serius Pak tolong ya Pak hati-hati Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera bagian selatan Sumbaksel. luar biasa Pak. lihat yang Jawa Barat itu Pendeta Danu Kholilwinata Pendeta Muhammad Solihin pendeta Luqman Sardi pendeta Lissa Oda saya bingung lihat rumah di Islam saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad itu nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam yang murtad dan dimurtadkan pancung makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu karena poliban itu kalau ketahuan ada misi katolik, protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu nggak? Saya sendiri yang melaporkan ke komisi hukum, komisi tiga hukumnya, DPR. Kapolri, Sutanto. Presiden, wakil presiden mengekupakan. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI, kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen saya nggak terlalu pusing. tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja Badeka mana Teteh, Badeka gereja Teteh mah Kristen, eh, sakit itu di sini Pak, ini persoalan agama. Tapi Abdi bingung, Ulang masyarakatnya cicing way di diu, di itu, cicing mac cicing way. Hati-hati loh Bapak, orang Jawa Barat di sini. peringatan besar, Pak. Si suka bumi Ciamis. Saya keliling di tiga kabupaten ini. Kenapa, Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY, orang murtad jadi menteri. Siapa? menteri kesehatan Nafsi Emboy. Itu adiknya Profesor Doktor Hasan Walinono mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di itu. Dokter, dokter Nafsiah Emboy. Itu muslim, Pak. Masuk Kristen, dia itu sama-sama saya di PBHMI. Senior saya beliau. Nikah dengan Gubernur NTT Mboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurin Khalid, beliau dari Sengkang beliau. Udah saya buju istri Pak Nurin Khalid, tolong Bu, bisa nggak dibujuk ibu nafsiyah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog. Karena saya ngisi di rumah Pak Nurin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda, sudah saya buju keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda? Datang lagi ke Jakarta, saya nanti bantu dia rugi Termasuk Luman Sardi. Itu. Ini saya insya Allah. Pertanyaan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandangan Anda sebagai Tuhan? Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja, Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Amla menyembah Yesus? Bapak punya doktrin ini loh sama anak. Bapak tahu perumahan Bugenville Salah satu anak jamaah pengurus masjid Murtad itu Bapak tahu masjid raya Pulau Asam Ketua masjidnya Murtad Kolonel Muhammad masuk Kristen Kolonel Marinir Pak Masuk Kristen menjelang meninggal Ketua masjid Pulau Asam Jakarta murid Orang kaget Pak Begitu didatangi melayat pengurus masjid Sudah haleluya Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh. Bilang apa gitu? Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor satu. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada al Alquran. Enjoykan anak dengan Islam. Gembirakan anak ke masjid. Jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf. Begitu seriusnya kita di sini orang tua, jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Jujur, ayo, kalau saya rasa saya, saya paksa ke masjid ikut saya. Subuh itu anak-anak kecil, saya, saya bangun itu jam 4. Bangunnya nak, kita ke masjidnya ya nak, bangun nak bangun. Nanti kalau terlalu capek kamu, habis dari masjid tidur ya nak. tong mencapai ayah lo nak, satu menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga lo nak demi Allah. Satu detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka Yang membuat kamu masuk surga Kalau Allah ridho sama kamu nah Demi Allah Gepin nah. saya seperti itu. Ke masjidnya anak Bujuk anak ke masjid Bangun dengan kelembutan Sekarang mas Berapa banyak maaf, Masih ada waktu ini Demi Allah bu, Berapa banyak kita bangga Kita pintar matematika Tapi tidak bisa baca Al-Quran mes dua dari Jerman tidak bisa bersholat jenazah. Betapa indahnya di hari kematian kita, Imam Imam jenazah adalah anak kandung kita. Di hari kematian kita, muka itu anak kandung kita bukan orang lain? Saya pergi Pak, demi Allah, jamaah saya sembilan sekeluarga, semua orang kaya. Lima laki-laki, empat perempuan. Di hari kematiannya, Sibuk nelfon saya. Tolong Ustaz carikan yang memandikan ibu kami. Subhanallah. Betapa sakitnya hati seorang ayah. Di hari kematiannya, Anak menjadi penonton. Betapa indahnya hati seorang ayah. Di hari kematiannya, Membuka busananya anak kandungnya. Memandikan anak kandungnya. Imam jenazah anak kandungnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling berhak terhadap jenazah adalah ahli warisnya, saudara senasabnya, Sub pertama anak dan mantu kita, Sub kedua saudara sepupu kita, Sub ketiga tetangga kita, sab keempat teman kerja. Jangan kita merapat ke depan yang bukan hubungan darah dengan jenazah. Makanya saya kalau masuk jenazah ke masjid, Pak jadi Imam, no, ada anak kandung gak? Maaf ya Pak, nggak ada. Saudara kandung ada nggak? Sepukunya gak? Dia lebih berkewajiban dari saya Pak, bukan saya mau jadi imam jenazah saya. Hati-hati lo pasrah. Silakan S2 ke Jerman, S3 Swedia, tapi basic agama harus kuat. Apa yang kita banggakan nanti di hari kematian kita, Pak? Anak menonton jenazah kita, subhanallah. Di dunia saja sudah dipermalukan, apalagi di akhirat. begitu diminta pertanggungjawaban di padang masyarakat apa yang kita jawab? Anak tidak bisa Al-Qur'an. Sholat banyak tinggal hampir di semua pengajian yang melibatkan anak, -anak saya tanya jujur nak kelas berapa? Anak? Seperti